guys balik lagi sama gue Rafi di channel Rafika Biang pastinya ya kali ini kontennya masih sama masih tentang reaction udah lumayan lama gue nggak bikin video ya ya kali ini masih tentang reaction masih yang lucu-lucu aja sesuai di judul dan di thumbnail so langsung aja kita meluncur ke videonya tanpa berlama-lama lagi ya Oke, guys. Langsung aja kita meluncur ke video yang pertama, ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong di like, di comment di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. So, langsung aja kita meluncur ke video yang pertama. Gue <guluh> ngeliatnya udah lucu banget, anjir, asli dah. Oke, sebentar. Tolong ya, weng. Opsinya ueng dari Munawar Sarjali. Oke kita play. Oh, yeah. nice. kena stick drama? Kenapa matanya aja kita ulang ya perhatikan baik-baik anak ini ya perhatikan pas banget kena cu asli ini kena banget asli-asli kena banget ekspresi nyokap dilihat nih gue atau ini mamanya tantenya atau kakaknya tapi lucu banget ekspresinya Cucu banget, lucu banget ekspresinya Asli ekspresinya lucu banget <muluh> Langsung ke selapan gue nih bocahnya langsung ekspresinya gitu eh, Kenapa anjir gue dipukul Aduh ya Allah lucu banget ini Asli anjir lucu banget <muluh> Senyum senyum mau ketawa <laughs> mbak Mei ini juga ketawa dia awalnya nahan-nahan tapi ketawa juga lihat nih ketawa ketawa Iya. ya Allah Oke langsung video yang selanjutnya ya mana dulu nih ya Oke ini dulu kali ya ini video yang kedua ya guys ya coba komen menurut kalian lucu nggak ini? menurut gue lucu banget maksimal Cuk jelas Raffi shit namanya Raffi juga lagi tuh memang Raffi itu keren ya Raffi, siswa SMK yang mempertanyakan kedisiplinan di sekolah. Oke, sebelumnya Raffi telah menulis ini captionnya ya. Sebelumnya Raffi telah menuliskan artikel di dal di, la, di laman di halaman omongomong.com dengan kosakata yang dianggap melampaui anak seusianya yang masih duduk di bangku SMK. Ini baru penerus bangsa ya berjudul sekolah dan ilusi kedisiplinan diketahui Raffi juga akan mengeluarkan buku hasil tulisannya sendiri anjir asli-asli keren-keren anak SMK akan mengeluarkan buku tulisannya sendiri ini di luar kewajaran mana anak muda-anak muda seusianya sibuk pacaran, tawuran, dan balap-balapan anak ini memang enggak salah mamanya namanya Raffi ya sesuai sama nama gue juga ya oke langsung kita play ya dengaran jelas, jelas Raffi mantap soalnya yang, gak, yang dah jelas itu kan pendidikan kita ya Heis, baru mulai cowok baru mulai leso jadi si mbaidin nanya gimana suaranya udah kedengeran karena ini online ya jadi saling Saling menanyakan dulu apakah jarikannya bagus, suaranya bagus. Jawabannya, Cuk. Yang nggak jelas kan pendidikan kita. Kenapa Anda pintar sekali, Rafi? Anjay, keren-keren. Lanjut. ntar tapi, tapi, gini Halo? Raffi, kalau kamu mengatakan pendidikan kita nggak jelas, tapi okay. kemudian seorang anak SMA bisa menulis sekritis kamu dan sebagus kamu, nah di titik ini, okay. saya lagi langsung berpikir, jangan-jangan pendidikan kita sudah bagus nih? Oke. Okay. Ah, Duuh, gini loh, pendidikan di sekolah kan ya, karena anak ini, karena si Raffi ini pinter, kritis, jadi seolah-olah tuh sekolahan yang membuat dia kritis dan pinter enggak gitu caranya hal-hal itu tuh pasti didapat dari luar sekolah dong enggak ya mungkin berapa persen doang di sekolah lah tapi sisanya pasti di luar sekolah Oke kita tunggu jawabannya apa nih ya, itu pendidikan ya. tapi sekolah tidak oh, kamu betul anak SMA kan betul kan itu pendidikan tapi di sekolah enggak keren-keren ya sekarang saya sekolah di SMK lebih tepatnya ya. kamu masih SMA okay. sebentar lagi lulus dari mana kamu dapat ide bahwa ada saat ada ada yang salah nih dalam uh, sistem kedisiplinan di sekolah ini Oke okay. setelah ketemu filsafat kayak, saya rasa kah ini ranking ini sebenar, sebenarnya hanyalah ilusi sosial saja jadi saya dapat gila omongannya cukup atau ini dibuat-buat atau atau dia Biar keren cara ngomongnya jadi kayak gitu Atau memang intelektualnya yang bagus Gue gak ngerti nih ya Coba kalian komen deh Menurut kalian nih gimana nih Omongannya tuh udah filsafat Tadi satu Terus Apalagi tuh tadi lupa gue sebenarnya hanyalah ilusi sosial saja Ilusi sosial Anak SMK ngomongnya ilusi sosial Dan Dan apaan sih tadi anjing Kok gue jadi goblok gini sih malam ya guys ya udah eh malam maaf ya, guys ya udah malam soalnya jadi agak-agak berkurang daya pikir saya ya ah, ah ini ranking ini sebenar, sebenarnya filsafat dan sosial gokil lah emang lanjut Banyalah ilusi sosial saja jadi saya enggak peduli ilusi karena, sosial karena itu semua politis ya karena diatur pemeli, pemerintah politis ngong politis gokil Dengan ya Salah satu doktrin sekolah kan yang paling saya soroti adalah soal kedisiplinan. Disiplin itu sebenarnya okay. sifatnya adalah ilu. Kenapa ilusinya itu bisa dipertahankan? Ya, karena ada ketimpangan relasi. Saya itu jujur, uh, Bu Oki. Saya itu ndak suka saya itu di sekolah itu bangun pagi, terus bersiap-siap menggunakan seragam dan segala macam. itu. Anak ini pasti mewakili Anda-Anda yang masih pada sekolah. Bapak lagi bocil-bocil FF. Pengennya di rumah aja, bangun siang, main FF baru berangkat sekolah kan. <laughs> Itu yang kalian inginkan kan? Diwakilkan sama anak ini, sama si Rafi ini ya. Itu untuk apa sebenarnya kan Untuk Itu, itu semua adalah tuntutan-tuntutan kultural kan ya, Kita memahami okay. disiplin itu pada akhirnya kan Bukan suatu kebaikan mutlak Tuntutan kultural ini sering dimanipulasi oleh sekolah bahwa Wah oh, Anda kalau disiplin itu Atau disiplin dalam artian mereka ya Disiplin itu akan menempuh suatu kesuksesan Nah okay. kesuksesan yang mana gitu kan Disiplin itu adalah sebuah objek hasrat gitu Lalu apa OPH-nya Ada benarnya ada setujunya gue Tapi ada yang setuju setujunya nih Oke, kita lanjut dulu. Tahu objek penyebab hasratnya? Objek pengennya hasratnya adalah ketakutan akan hukuman, terus ketakutan Oke. akan celaan atau celaan tetangga, setuju, setuju. terus ketakutan dia itu tidak bisa narsis, caper kepada guru, ketakutan setuju. akan nilai. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu ingin berangkat ke sekolah, ingin disiplin, itu hasrat utamanya bukan dia itu ingin disiplinnya, tapi dia itu ingin untuk agar narsis diakui guru lah dia itu sebenarnya takut oleh hukuman dengaran ya, ya, jelas Oke okay. gue yang enggak setuju tuh saya itu males ya bangun pagi untuk berangkat ke sekolah sekarang pertanyaannya emang maunya jam berapa gitu kalau mau di itu masalahnya jadinya ke Masalah kultural sih bener yang dia bilang sih Cuma gua agak-agak gak setuju aja Kalau misalkan sekolah gak pagi tuh Soalnya tuh gimana ya Bangun pagi tuh banyak manfaatnya juga gitu Selain biar gak males Ya ngelatih diri lah Lebih ke ngelatih diri Mungkin gak dari sudut pandang sekolah mungkin Ya kenapa harus bangun pagi Tapi kalau sudut pandangnya dirubah Ke hal-hal yang baik Ke hal-hal yang positif bangun pagi sih baik-baik aja bagus-bagus aja gitu tapi gokil ini orang gokil banget sih gokil gue suka banget nih orang tapi kayaknya ini kita harus nonton fullnya kalau cuma sepotong gini kayaknya hmm, agak kurang ya so kalian kalau mau nonton cari aja fullnya pasti ada sih cuma gue juga belum nonton fullnya sih so langsung aja kita lanjut ke video yang ketiga berarti ya coba kalian komen gimana tuh si siraf itu keren nggak Raffi itu ya bukan Raffi gua Oke okay? bukan Raffi gua <laughs> tapi kalau kalian mau komenin gue juga enggak apa-apa sih <laughs> Oke okay, dia yang, yang terakhir ya kita kali ini sedikit-sedikit aja ya mana nih Oh ini dia nah eh, ini jangan lupa nih di follow nih akun tiktok gua gokil <laughs> promo terus ini dia deh <laughs> gua nggak tahu kenapa nih gue lucu banget ngeliat orang ini dah namanya Jesse 679 ini video kita yang terakhir ya guys ya <laughs> nggak bisa captionnya nggak bisa kita lihat apa yang nggak bisa tuh apa oke okay? <laughs> apaan sih itu gampang banget itu tinggal gitu doang cuk ini BTW, lidahnya kenapa panjang banget ya? Tuh, bisa sampai dagu itu lidahnya tuh anjir panjang banget. Asli panjang banget itu lidah. Gimana sih lidah lu? Di mana tutup botolnya? Di mana cu? Asli ngacu banget dah ini orang dah lucu tapi Lucu asli. Aduh ya Allah, kenapa bisa gitu sih gergetan tuh malu seolah lo gue pengen pengen gue lidahnya gitu tuh eh, sini sini nih ah eh, gitu tuh oke okay, so segitu aja video kita kali ini ya. Semoga menghibur kalian semua Di tengah-tengah kalian berkegiatan Kalian nganggur Semoga video gue bisa menghibur kalian semua ya So jangan lupa di subscribe, di like, di komen Dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Bantuin channel gue berkembang ya <tuh> Oke okay, segitu aja video kita kali ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dan bye-bye Thank you sudah menonton